Do you see me? Nah, mungkin nak wong solat ada emak miring itu loh ya kita ora terpelajar, ya. Pokoknya ada sahara fa'ala keh wadah wadah mirip bener ya orang untuk mirip ngalor. seperti itu tuh bisa kita pelajari lewat falak dan wong luyur Lagi-lagi wong luyur itu yurasa nang dijak luyur Merkoh kabe dunia gua sah tete Ya gua merkoh Allah ta'ala gua sengketikan wakod terohumanazila di taalamu ada tesinina walai sah Isoboe tong kisap gua isoboe tong Matahari bulan iku mepet ngalor, nak iki mepet gitud. Saiki neng tengah, berarti pas tengah aku panas cepol, nak mepet ngalor, iku seng gitud rapati panas, nak mepet ngidul seng kulor rapati nobo panas. Akhirnya ulama gawe iku musim sita, musim sawaf, musim khorif, musim robi terjadi empat nobo. <tuh>. Iku baru kayak wong luyur. jadi rien iku rano falak tapi baru kayak wong luyur iku roh kafe. Mak ngerti ternyata dunia gua nobo beda? beda-beda ya beda tradisi ini, beda ilmu ini, beda atmosfere, ya beda cuaca ini Iti disebut sumia bikusoyin ditakosi fi bila dikudu atal Kusir. kanjing nabi ya sering tindakan nah, Mulane terus doroh Mulane Allah nak ngundat-ngundat wang niku ni li ila fiquroisin ila fihim rikhlatas shita'i wa so'if wang Quresh itu senangnya rikhlah rikhlah itu maknanya apa? lungo mana nih wong wong saat niki sekarang ini riklah mana nih nopo lungo baru kayak lungo itu nosisita onosowe jadi lungo aku ya ape tapi yo mulai paham gitu orang usang gaya penampungan itu Lungo, jenengnya mingkat paham gitu dan nak lungo aku yo ya? mulai jadi lungo aku yo ya? mulai paham musuh nak lungo aku mulai sini ngomah yo ya? nopo aku jenengnya mulai, mulai terus cocok mulai terus sini ngomara nopo dadi vendor famge ah. terus nak wis lunga mulai muleh kudu go rezeki go wong kurep terus go duwe akeh disebut allazi at'amahu min ju'i wa amana min ciri utama wong lunga iku teko go duwe iku sekunane iku ojo kok teko terus duwi entek <laughs> lah iku perkara dadi pangeran wis nata sing apik ya lunga diper tapi teko iku go duwe seng iku no at atamahum Mincu, tadi yang marak no songkol suwa amanahum, menahu, saya juga ilmu nge ngek istun, bangsane kor Quranu tradisional, yang bangjan bu ke cima tradisional Quran di tradisional, kor anu dedi tradisional, mereka seh nganggu tinggu nopo cima, caca seh nganggu ilmi akat tes kulo, ras itu cima, kor kono awalam yasiru nopo afalam yasiru, kulo nanti debat Mbek pakar ekonomi, perkoro riba Mbek. Ikan bebek ini tetap untung bebek. nanya Sekarang saya punya uang 100 juta, diutang Mustofa. Tiap satu bulan itu wajib bayar bunga 1 juta. Berarti 100 juta bulan pertama dadi pinten? 101 juta. Berarti kalau setahun menjadi 112 12 juta. Itu ada kemungkinan Mustofa mati, pailit. Wes ini kan yang mungkin mati misalnya terus macam-macam, pailit macam-macam. Nah sekarang, saya itu kan sinau saya banyak, ini tak hadus binikmat. Andai kan tak pakai sistem bek tadi kan 100 juta, kalau riba, tak kembangkan pakai riba itu setahun hanya naik, 112 juta, berarti hanya naik 12 juta. Sekarang kalau saya bek secara halan, tak wedus misalnya edus spoil itu tak goku juta. Tak dol rong atus rong juta setengah atau bisa rong juta rong atus lah misalnya. artinya tiap 2 juta laba pinten 200, berarti tiap 10 juta laba pintun? pintun? 1 juta, okay. nah, juta. pintun? 2 juta kalau 100 juta 2 x 10 20 juta kan? kalau transaksinya itu halan cash tiap pasar hewan sanggup berarti pinten rombola juta sebayangno kebodon macam-macam sekitar persen itu aja juta per transaksi kalau pasar hewan sak, mulan peng papat empat juta kan leyo baru kayak bek wah halal wahul b juta nah halan per bulan Empat puluh juta, empat kebodon, kadang empat no ora, no puluh juta, macam puluh juta, dagang puluh juta, empat puluh juta, empat puluh juta, empat puluh juta, empat macam juta, empat puluh juta, empat selingkuh juta, empat puluh juta, empat puluh juta, empat puluh juta, empat puluh juta, 40 puluh buat empat puluh empat puluh juta, empat puluh juta, empat puluh juta, puluh juta, empat puluh juta, empat kok goblok nemen kan? artinya coba sekarang dikembangkan lewat riba hanya naik 12 juta, dikembangkan lewat baik yang halal, yang kontan per bulan bisa 20 puluh juta, tak bayang rugi, persen, lah sekarang kalau 20 juta kali dua belas, juta, mulai Abdurrahman bin bin Auf sugesugai wong Medina, iku nandek ini kasih Cino, aku Medina, aku guncang. Sangking ngaki ontani Abdur, Abdurrahman bin Auf. Dek, nih kenapa anda sekaya ini? Aku ratau dagang kecuali cash. Tahu dek ada dagangan ontoi? Aku mau badi coro duit Indonesia. Mau saya ketahui. Wadah ontoi nilainya tiga puluh juta. Badi mau saya ketahui. Sangking kepinginnya nopo cash. Ditakuti, lagu jinan tetap suge. Kue Rosing tak dagang nol lima Berarti saya ketahui peng lima pokoknya sementing kasdeknya mau resiko duit juga orang biasanya takobah lawa minam tak <sistik> mingkup <murikan> jadi itu seperti kudur lelah ulama yang memikirkan, maka Allah ini menantang wa ahal lawaul bi'a wa kharumah riba aku panjang mengharapkan riba, tapi aku tanggung jawab kalau Allah pantes, aku mengharapkan riba, tapi aku tanggung jawab Arti ini baik itu prospek dibanding riba lagi-lagi yang mikir ini ya ulama, mustafara itu <tufnya>. mikir. Woa, so, atas darah ini. Woi, semangan riba gun rokok, nulis, semnule, semnyatat terus ngono tak sing ngomong ngono, anak alarm itu. Cara pakar ekonomi kan gak solusi, lihat sembun rokok. Kue ekonomi macet, saya tanggung jawab siapa? Wang sih pelaku ekonomi yang bun rokok. Kue kutiso buktai, nonak be, ikut prospek tinimbang riba. Lalu ikut jenih kutejatuh, woi. Nanti kue belo Allah, oh woi. Merkoroh logika ne, nak be, ikut leh menjajikan tinimbang riba paham sih kalau maksudnya jaman macam ya, riba ya macam dosa gede tapi goblok ya dosa gede Delok ini kitab Anasokya Adiniyah wa sarru'an wa ilma'asi itu aljahlu, elek elek maksiat siji aku goblok baru aku lagi riba macam-macam, pokoknya <sipiller> nomor siji aku goblok sih mergulah orang islam goblok itu negara tutup islam tutup Abdul Al Qadir tahu mangkel loh, nawang soleh tidak kok iso. Riba kok haram nabi. Bener orang kafir loh, inamal bu, misal riba, Wong be aku be riba bodoh. Riba yo tujuane golek badi selisi, be, kulak sepuluh ayat bu buk dolor alasay bu yo gulek badi selisi. kafir? Jangan nyek, inamal bu, misal, bete apa, be be riba, foto-foto ngambil nopo, selisi saya mau ngomong islam goblok, saya nerangno. menerang saya mau ngomong islam runtuh, mulanya jadi elek-elek <tuh> maksiat itu goblok mulanya mau ngomong goblok, agak ke foto emak maksiat padahal syaratnya ke foto itu saya mau ngomong goblok, maksiat terus agak ke foto, tidak mungkin saya mau ngomong maksiat, <tuh> maksiat faham sih kalau maksudku ya riba itu besar, tapi besar-besar gede -gede ini elek-elek maksiat nih. goblok tapi siapa rojonya? biasa mawon. biasa mawon. Maksudnya biasa mawon sampai anu soalnya ngeroso pinter, biasa ngerti ilah ilah ilah, loh. Terus ngeroso pinter, yoro nak segoi kue duit penting, yus pinter, nguniku pinter. Nono geni orang pangan, nganis pinter, eh sungguh nice pinter. Cuma kue rong pinter, singuntung no agama nih, oh, misalnya ngerti hujai nak be, itu lebih prospektif bang, riba. Lagi sing kue yang gua andalan Islam lalu ulama itu keduga nanti gue nanti ngerti hekma ayo nak beku luwih prospek tinimbang riba. Misalnya dia bantahku loh, tapi gus dagang sering dibodoni. Lo nak kemungkinan dibodoni wong riba dibodoni kena wes utangiri riba uangnya melayu aja biar gacar. Wes satu juta bahutang no jadi tiga ibu gak cipuleu uangnya. Lo nak soal potensi dibodoni bodoni neng riba yo ya, potensi neng be yo. Ya? Mulanya cerai Abdur, Abdur, Abdurrahman bin Auf pokoknya dagang paling baru kau sehkalan. Seknow po gas. bisa membayar yang no mau, misalnya kemungkinan kes kebodohan di sini ya, misalnya mau, rong juta pedos-pedos tiap pedos ke badi rong atas itu kan mudah sekali yang marira payu-payu kan ambisi badi 1 juta <tuh>. wong kulahkan rong juta kok ditawak nol tolong juta? ya mesti dia suwi payunya <tuh>. tapi nak rong juta, didol rong juta rong atas kan cepet lah tapi nak tiap rong juta, badi rong atas saya paling modal 1 juta berarti anggap tiap satu kan per sepuluh sepuluhnya kan sepuluh berarti dua juta kali sepuluh ya? Dua, binten? dua juta kali binten? tiap dua juta kan berarti rongatus satu nah, statusnya berarti seket kan? nah berarti kan seket dua juta kan? berarti binten dua kali seket ya? seratus juta ya? cekakai lah? <laughs> wah wow, cekakai anda kan ngutungnya kok terus tiap rong juta itu berarti rongatus itu berarti kan rong juta eh rong atau sewu kali kali 50 itu wira mus? Pinten? 10 juta kan? 10 juta pasaran kewan apa per biro. per 5 hari ya? 5 hari sekali, berarti saat itu pengen 6 berarti 10 juta pengen 6 sewidak kebodohan sekat persen, kebodohan macam-macam kebodohan, kegendam, macam-macam lah mengenai <tuh>, lapangan kulon itu peneliti roh KB kelakuan wong-wong misalnya mau sudah ya perbulan ya kebodan sekat persen ini sepatu ini 30 oh rasa barang nih tidak wong-wong khalan loh kan ora semelang barang di gawang-gawang bayar semua transaksi tes oh gagal, kan mulai orang-orang diusir buju Berarti telung pulau juta, saya ingin telung pulau juta, pengrolas, tolong pengrolas gitu. Tiga enam kan, berarti biru tiga ratus enam puluh juta, mustajib plus pula balik nih. Bayang, no nak diriba, no mau berarti bintang tuh. Dua belas juta lagi, okay. berarti langit, bayi bumi kan, telung atas, suwita, kok banding. Ya, Ku ada ulama nganti faham nuniku, jadi allah ngaram no riba u tanggung jawab, mergona bek luwe prospek. Sekian uang orang gonos ngaji riba terus nangis. Astagfirullah zaman akhir akhir riba seru sak sekiamat lah wes Piye kok malah sing ngaram no riba be mati yuk. Tak mau ngibalan aja dengan foto sajau mati sing urep sing riba ribato, jenengan sing ngaram no kudurep bernonos sing lawan kok oh, mau jalan-jalan mati pisan paham gak? Gitu? jadi barang haram Iku bisa dilawan sampai barang halal ngerja alhaqqo ya wazhaqol batil umpah-mah orang sadar kabeh ngelakoni bakh bisa mbukti ada anu anak bakh luwes prospek ini bang riba aku yakin orang tinggal riba kabeh agar ada ngerja alhaqqo mesti wazhaqol batil karena ulama itu mikir jaman buat sohanyi, mereka bisa mikir mari kan kalo rapati seneng tamu tapi yo ya, hormat sama ya, baik tamu tapi tamu ini yo ya suwe-suwe <tip> mau nanya kaji nabi nak di tamu di suwe-suwe gua mau mulokah laku mereka dahweh koran wala musta'nisina sina lihati si nak suwa nabi jauh suwe-suwe lem jagungan inna dalikumka najudin nabiya faystahi minggu nabi bujag jagungan suwe-suwe ku yo lorati ini tapi apa yang ngomong isnah aku kan gak nabi ngomong terus terang wah <tip> repot Artinya nabi sopan kan cuma nabi, wajib sopan, wajib bener. Kalo kan gak wajib bener, kita omong Noah. Ke ulama ini waru satu lambi ya, ini Dewi Mamsaroni. Aku nanti tamu loroi bingung. Nak wong soleh, mertamu neng aku tak jak jagungan asik, kuatir ganggu di ini link Nak sing tamu ku rasoleh, aku krungu nggak hejaya omongan ngalor ngidul Sing aku paham maksudnya biye je. Ya misalnya katus kulo ulama latihan buat pangkat buat dunia, disewani tiang kebenda di bupati, uang aku dewi ngekang nafsu kebenda di bupati kok disewani uang jauh dari loh, bupati, uang di Pemaluro, pangesunegus kersane Pemkulo dari apa? Tunggu aku sih tak era dewe kok malah gue kepakin bupati, uang dewa haza yang mungkin dewe bingung ada pewur, kok malah di mana tak koi pulau ini hutang pulau ke 100 juta, aku ingin sakit nyawur dengan lu ngaku diutang dihutang ke 100 juta, ya bisa nyawur bura aku malah <laughs> ya itu udah dihutang ke 100 juta, bisa nyawur kalau dilaporkan wong diutang 100 juta malah bayangin bisa nyawur <laughs> namanya ada orang yang ngomong sama nabi ngomong kalau orang itu lu inna dhalikum karena yu'udhin nabiya fayastahyi Mingko melanak suan nabi sa katerio, nesbario, faida toim tum, fantasi ruwala musta di hati nai, nabi ku mikir, saya kira ono nabi ku lama, ulama ku mikir, kurung ngantin nuk wangi selukang, yakin, saya itu beli buku ekonomi Islam tuh enggak, enggak keteng jumlahnya, yang mulai tag Arab sampai tag Indonesia, paling banyak tag Arab, hanya untuk mencari bukti bahwa b itu lebih prospek secara ekonomi ketimbang riba terakhir saya dapat jawaban itu tidak di kitab ekonomi tapi di kitab khiliyatul awliya tentang Fado abdi rohman bin Auf. ternyata di antara fadhi'lai e beliau jadi orang kaya raya mereka tiap ini, itu apa? nangis kalau sujud syukur semua yang saya akhirnya saya ngaji tak terang orang ini lagi, lagi sadar lho itu modal satu juta kes itu menangan tidak ada yang sing mari wong kebodohan itu barang wong. semelang kan? Omnya wongerainis kita mesum, ada ya, Apa mena ya? multi level, malah malah. Ono kanan kiri, woin macam-macam, serbotera karuan. Serbotera karuan. Aku kan pengalaman, Gang. Kulo ini peneliti roh kape. Kulo kiai dirayu ngototnya bolak-balik, nongkos. Anu, Waduh, kadang. Iya. Kulo paling jawabannya. Nah, Jadi harus ngerti prospek, kalo ngajak kelola koni pia Mbak Mawun. Kulo lu. <laughs> mohon sama saya yakin lah, bener pangeran wa wakahlah wawul biya kalau umpamu orang ada dagang kabeh terus bukti ada no, nak dagang, luwe prospek timbang riba, tutup riba mereka ada ke bisnis paling tidak prospek lah saya ini orang Islam males, senangannya riba akhirnya riba, luwe unggul timbang baik, akhirnya riba dikharam ada keberatan gara-gara secara lahir luwe nobo. prospek, ini inna lillah wa inna ilahi naboh tapi ngomong Islam sudah belum mikir kadosnya itu ini. Terus jadi gerakan, Bek kes. Ada kes yang ada tambahan, Bek kes. Itu Uu menangan. Terus pokoknya kes itu menangan. Faham ya, dilatih. Ya, dilatih. Itu masih ada. Paling tidak kita ngerti Kul falillah, Hilkud jatul bali. Allah itu punya argumentasi yang tidak terbantahkan. Baik dalam bab tauhid maupun dalam bab ekonomi itu mau kita, aku yakin, enggak yakin, nak anak itu luwih prospek, ini bagaimana apa? riba faham gitu, terus kalau sukun, wajib ngaji, itu bil ilmi yang sing, khusus, sing itu tetap khusus, wajib menghormati, tapi rohnya fatwa yang rohnya apa? fatwa, semeneng air, usah fatwa, Maru, ruwet dari apa? ruwet jadi bahwa roh yang ngeluyur itu penting mereka roh apa perban roh perbandingan, nanti mbah-mbah nabi ini terpelajar, mereka seneng luyur, malah disebut sumiyabikusoyen li lita kosi fi bila dikudu atal kosiya diharani kosiinu maknane kosiinu aduh adoh bahku sayang kita gak seneng ini kluyuran aduh akhirnya dia pembanding ketika dia pembanding terus ngerti kaum ati itu disiksa manggonek ini mulanya disiak ono wong terus mati kabe terus orang darani khadro pas Quran cerita kaum at gak janggal panjang konek kampung ma Ombo amara ana wong ngluyur malah takok. Atiku ning ndi di bakas Quran. Di Quran takok cerita jare manggone ini ndi ya rek. Tei baro kae ngluyur wong kures ora perlu takok. Wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim wa dharabna lakumul amsa. Lah Allah ku seneng mek tiyang-tiyangku. orang ulama sing dadi wali muk krana ngluyure tok disebut sayyahin. Atta ibunall abidunal hamidunas ihun diantara wong ape ihun sirine nopo asa ihun sing tukang ngeluyur laku itu ini baru gay sobo, baru gay wong ngeluyur, gede wong ngeluyur wong hmm. India itu Gujarat, Cerrora kluyuran to Aceh, orang Islam neng Aceh, kluyuran, terus nyong -nyong, saya katut babon, lah bedane wali kan dinikah orang Demenan, baru gay dinikah ngelahirin wong Islam ake, terus Islam wong roh kabeh, Islam neng Aceh baru wong apa? Luyur wong Gujarat, wong Puncak maka Indonesia Indonesia wong India mirip-mirip macam Mbak-Mbak India senangannya dalam film India jenisnya ya bodoh, kumar, takur, pijes, soalnya jenis-jenis jenisnya sepeda ke apa lalu kalian nanti takliti ulama Mekah, Pak Bha, kenapa sih orang Indonesia itu alim-alim kok masalah orang longgar orang Mekah itu tidak sholat pun itu rapet, orang Iran itu pari bahasa ini lah rapet, Wong Indonesia sholat lah itu katakan cekak, sih sholat hello kartu cekak, sing ahli sunnah itu biasa kartu cekak, terus tak kandai Islam Indonesia kok India, kita gitu lihat film India, okay. akatan ini masjid, jilbaban tapi udah gitu. leketo, <laughs> <laughs> Guyu saya guyu. wah berarti sanatem rado aku do India, malah Indonesia aku rapatif fanatik awal, berko silsilah itu. Keenad adalah film india, maka tani neng metin, wong edo tapi apa? maca oh oh Indonesia, Yona oh oh oleh oh oh oh oh oh orang oh oh oh oh haram lah kok oh oh oh haram, oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh tiang tiang oh oh oh oh oh oh oh oh oh Tiang demak bintoro dong luyur dok boyolali dok seragen dok tingkir akhirnya nol Islam nih yuk joining solo. Ntar ya, orang soleh do zuhud do tengok tengok mau iridan tok tutup Islam. Ayo saya ikhlas mau nong Amerika neng Australia baru kaya, mahasiswa mahasiswa itu masih ada gaya nengunu nenguneng Australia gede komunitas masjid neng Belanda yo. Ya. Malahan rasanya tinggi biasa. Hmm. Oh, Wek rono katut uang barat tuh. Yo katut, sing katut bah, sing boten, gie boten. Yo katut itu yo mungkin, tapi menjadikan Islam di sana juga mungkin. Lalu ulama milas sing khusnudoni, spodon mungkin nih milas sing khusnudoni. Tapi sing raine kenek di khusnudoni, paham gak? Eskon apa? Paham gak? Sing raine kenek khusnudoni. Omber kebebe kita yang terpelajar kan, butuh bukti, butuh alamat, butuh sekitar raine mesum. Zaman yang lokal sama yang pacaran ngepacaran naik kok ujuk kuliah neng barat, waduh, karena si nabilah wa ina ilahi. Tapi nak neng in Indonesia wes aktivis masjid, ngeringu jenggot khusyuk Misalnya, wah, cora Mustafa aku pamit keluar tengah Amerika, aku langsung mulai mulai, yakin ja. Gak mungkin Mustafa selingkuh, segelum sopo. <laughs> wah, mesti neng Yuzo kelar tetap ghetto reco. Aku yakin lagi ya, gitu, toko raiso, ude, ne, ude. nyata sekarang di Australia itu ada Kampung Ampel. Gue kata sing kenal ini biasa ngundang santri santri Kampung Ampel, sing betul Islam teng Australia, sing Kampung Ampel tiang budi, Ampel, teng Afrika, wonten Syekh Yusuf, ya yeah, Afrika budi selatan. Gue kuatat yang kayak tiang-tiang lu Tenggeni Malaysia, wonten Said Abdurrahman sing lahirno Siti Maimunah tenggresik. Ni wong luyur di anggeni uspek. Akhirnya Islam Wontonong Malaysia. Wah, ambil terus. Wah, wong luyur wong luyur wong luyur wong luyur wong luyur wong luyur wong luyur wong wong luyur wong luyur wong luyur wong luyur wong luyur wong luyur tapi mulai, Gaya, ini klujuwara ini nobo, mulai, kecuali di takdir buatan mulai, <hesitation> yo no di takdir mulai, kecuali suami, sokokan di takdir mulai, tapi kan bukti barokah baroka, hati ini yo nganti barokah Islam di in Indonesia sah, ojogora mulai, tera barokah, alai ku jadi jadi ya termasuk alamat yo nggak pu, sia hafil arti, iya nobo, sia hafil arti. Ka'bah itu ditemukan Nabi Ibrahim ya baru kayak Ibrahim itu yang Palestina. Diutus Allah. Moro Mekah. Ketindak alamat sing itu tidak mereka. Di kayak alamat yang dikatakan Ka'bah itu. Rabu watin fil Pokoknya ono tebing, ono gunung. Terus cekungan paling bawah itu dikatakan Ka'bah Ibrahim. Nah, Maksudnya Ka'bah itu diharani biwadin. Wiritizarin wadin maknanya apa? Jurang. Mergo cekungan paling bawah. Mulane yono ana masuk akale nek Ka'bah iku ana Zamzam mergo piwe cekungan paling nopo dawa. Allah gak duwe adat nggae mukjizat temporasional. Tetep Ka'bah ono ana rasionale, ana Zamzam mergo cekungane paling nopo dawa. Mulane disebut Inni askantu min dzurriyyati biwadin. Wadin mana nopo? Ciura. Lah dite nanes budi Gustihipo kowe kenek ning kono ono Rebuatil Ma. Pokoke anggere ana blek-kuthuk-kuthuke banyu yaiku sok men dadi Ka'bah. Jadi riyen Nabi Adam tuwaf ya teng mak. Watilma. Ka'bah. Terus era Ibrahim kan bangun digawe waktu. Mulane Ibrahim identik dengan Ka'bah. terus mulai dibangun ngangge napa? apa? Ben sampai sampeyan ngono. Ya ora tekluyuran terus digoleki. Terus gara-gara ono banyu terus ono manuk kata, terus suku Jurhum ngerti nek iku banyu terus nyuwun kalian Siti Hajar manggen mriku. Mulane Zuriya Nabi Ismail Sangka Mertua, no Tiyang Jurum Terus lahir Bangsa no Mekah Bangsa Mekah, mbah seneng kluyur, akhirnya ada kluyuran Kluyuran untuk Ariha Iliya ketemu Wong Wong ahli kitab sing gunjing no Nabi akhir zaman Termasuk Abi Sufyan yang ketuanya Wong kafir Ketemu Heraklius di Takoi. Aku itu ngipi, onok penguasa sunat Ini tangganya hadis Bukhari samaan delok tentang hadis bukhori jus setunggal alamatin lubuah onok rojoiku sunat tak tak kok yahudi aku sing sunat uong yahudi tapi aku gak Yahudi. tak kok abe abesovian opo wong arab aku sunat wong arab mesudrungi islam mesdjadat sunat berkat sunat itu tradisi ini nabi sinten? ibrahim buat nganggil laser ya nabi ibrahim kiai kiai nak cerita jaring ngagu nobo kapak gitu sake belum <laughs> so roh laser nah terus ditakok nno Abi setuju banget dengan imam Bukhari baru tanya jawabnya gini nih kalau cerita lengkap dan tambah iman b Rasulullah saw apa orang Arab itu sunat khitan? iya aja apa betul di daerah kamu ada orang sing Yasmu mengklaim bahwa dia itu nabi? Naam. Ya, kaifa Bagaimana nasabnya di kamu? sharof Dia nasabnya terbaik di antara kita. Terus setelah dia ngaku nabi itu yang ikut siapa? Ya du'afauna, orang-orang bawahan kita. Tambah banyak apa tambah sedikit? Tambah banyak. Terus bapaknya dia tuh seorang raja Pandak ndak? Mbahnya ndak? tanya terus, zaman sebelum ngaku Nabi pernah bodoni kancane kan ora? ndak ndak pernah, sebelum jadi Nabiur atau bodoni, cowok jadi Kiai lagi bodoni, tapi dia tahu bodoni tapi kadang umat paham gitu, berkarane penyakit tuh, apa jawabannya Hiroklu? yaitu pasti Nabi akhir, makanya Abu Sofyan tuh iman us zaman zamaniku, cuma dia sebagai Presiden Kurasis nak iman, ngentah ini buktine nak kok bener bener bener kabeh. Terus nak perang, aku yang menang di. Ya kadang menang baik, kadang menang kulo. Alharbu benana sijal, sijal itu udah kadang menang dia, kadang menang kita. Setelah semua pertanyaan dijawab, terus Hiroklu meruntutkan satu-satu. Bahwa pendapat anda, dia orang punya nasab, iya oke, okay. semua nabi pasti dari keluarga bernasab. Terus pengikut nabi, kata kamu orang du'afa itu betul, ciri khas nabi itu pertama diikuti kaum apa? Du'afa. Terus dia tidak pernah bohong sebelum jadi Nabi Ya itu semuanya Nabi begitu gak boleh bohong sebelum jadi Nabi Apalagi setelahnya Terus kamu saya tanya apakah bapaknya seorang raja Kamu jawab tidak Andai kan dia anak seorang raja Pasti saya komentari yatlu bumul ka abi. Dia aneh-aneh bikin gerakan karena ingin jadi raja seperti bapaknya Sekian pertanyaan Terus Apakah dia kalau perang menang atau kalah, kamu jawab, kadang menang kadang kalah memang sebaiknya Nabi demikian, nak menang terus kamu ini terlalu pede nak kalah terus, sawangannya rajurusi pengeran Loh, misalnya Nabi nak perang, mesti menang, mesti orang pikirannya begini matikman kental, dijamin menang, aslinya rawani malah repot kan Malah aku sudah tahu kalah Ben ini, kalau kamu kalimat, nak mesti menang kan wani ini, mesti menang maka ada ulama kurang ajar, nak mending begini Nabi Muhammad itu nak perang Jibril itu ramelo, melo itu guri-guri. Laka neng apa? Nak melo neng aram kok Nabi Muhammad darani kentil, mergetik kawal Jibril. Malah nih api Jibril tekanin guri-guri. Yono ulama sih di pendapat nuno itu tadi. Panjenjo tenan. Tak kenang alasannya ulama itu masuk akal. Nabi ku perang di bar nose. Neng terus sambat. muni mata Nasrul terus Jibril lagi teko. Perkara nak teko awal berarti kendelih. Berkecipril, yo masuk akal, jenuh lama, ibu, ibu bener, bura boka, pinternono, ayah, boka, bungo, bongok, ayah, iya, iya, tomos, misalnya, mulai pertama, jibril ngawal, ayo, mat, tak baturi Gak kan nabi kok, sobot, ki, kan kejele, berkecip, ngawal, nabi vigor, ayo, scan, dilan, jenuh wani, kaput, demi, islam, doang, kok, naes, kocar, kacir, squandi, khatayak, ular, rongsul, wal, lady, naa, ma, numa, humatan, apa, nas, ruwai, ku, cipril, aki, tek, ko, udah, Konten an terus dungo. Saingiris, Allah turun ngutus Nabi. Malaikat bala intasfiru watataku wayak tuhukum Nabi. Min farib haidah yumditkum robukum bi khomsati Alafim min almalah ikatin Nabi. Sabwimin. Nanti aku lagi diturun malaikat. Nih masuk akal corakku. Mergonak. ya manja dia ya nakalan. Misalnya mulai awal jibril terus ngaku malaikat tiga puluh tiga ribu ya. Salah salah sih beremos tiga ribu ya wah ya, berarti pd ini krono diberi ya, rata guri. itu tekanin guri ya pentingnya bang. terus, riraku komentar ini ya nabi ya kalah barang, tapi sumataku tak kuno lahu bah. tapi pada akhirnya kemenangan itu di pihak nabi Kuabi alamat alamatnya nabi sifat itu pinter, mau iman sih Buarang nabi nalo ada na na Mekah Abi sifat muga mau gunung ketemu Said Abbas, Said Abbas itu pamanin Nabi, Abi Sufyan itu paman Nabi buatan paman lanjer, biar bayi munggah gunung, Nabi rusu tenan, setiap kau bilah kan ngangge gendiro, malah neriya itu ya Nabi, Niat rusu, ginapa rusu keku, Nabi ngutus, pokoknya kabe kabila kudung ngagu gendiro, kabila aus ngagu korsos ngagu bani kinarang ngagu bani, pokoknya bani kuzak semua ngagu, Abi Sufyan meriang deh, terus Abi Sofiani kecilau karna ambek abas, masyaallah, hola bambu ibni akhi, saiki kerajaan nipona anam kondang tenan, dia seorang presiden, seorang raja mengandang itu sebuah kerajaan, saya tak tuh kok, kemarin seorang cowok, Cangkemmu cangkem museng ape, indah hazihi anubu, aku keramatnya merkono abu, roj roj bambu, waduh, bambu, aku nubu, ah. Iku apa, jadi keramatnya itu merkono apa? Nabi. Sekali aku leh dicucuk Mustafa, cawor wong keraton kan apa atasane, opo tuane. Urah gue manja ngedatih santri nambahi Kiai ini gue, jucob. Bener santri nganggur kok Mustafa, tambah jucob tuh. Walak walik, mana bisa deh. Mangan klaim salman Mustafa, seripot Lo sehing kejelaskan bagi Jatimur, berkes jarang salaman, kesel. Lainnya, parah tuh walak walik, nanti jati mau tembikar, tuh lupa acara jangan beda daerah, jadi ada ada titik tengah tengah orang isra'usana, ada titik beri ngono, ngono, urusan urusan nabo ada. akhirnya yang iman tenan berarti bener hieroklun, akhirnya Muhammad menang, saya ingin menang tenan terus lagi iman. tuh tidaknya ngenteni alamat terakhir, jadi <tuh> kugenetasi. padahal deknya ikut faham, mulai nabi jadi nabi, ini kuswawancara dek nabo hieraklius hieroklurik. tapi mana ngenteni bener bener nabi menang untung deknya ramati nih tengah tengah. faham ya jadi menang. lah ya, merko ngipi nih, hiraklu lu muni aku ngipi ono rojo sing menguasai wong yahudi ngalawan yahudi ngalawan nasrani rojo iku sunat merko hiraklu lu rojo. jadi yang menang dianggap rojo. lagi bedane wong cara pandang yang tapi inti ini, baru kayak luyur ku sayid abu tholib Yo ya, sopona aneh calon nabi musuhe <tuh>. ya pirsa nak <tuh>. Muhammad iku. Nabi disebut alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abnaahum. Wong-wong sing belajar Taurat lan Injil ngerti sifate Muhammad detail kaya mereka ngerti sifate anake piyambak. -anak disebut apa <tuh>. alladzina atainahumul kitaba? Ya Hu Kama Ya mereka mengenali Muhammad detail kayak mereka mengenali anaknya sendiri karena dari sekian nomor alamat. Yuk baru kayak keluyuran baru silang informasi baru silang cek mengecek isi tentang kitab-kitab suci masa lalu. Akhirnya Nabi jadi Nabi mujma ale. Yiku Wong muswe yo ngakoni Nabi. Apa pemenang seng mukmin yo ngakoni deh tapi menuso selawas yang di perhitungan, nah, sing di perhitungan nih sih Doraiman. iman. Nak Muhammad tak aku Nabi aku anak buah, nak anak buah aku udah di kongkona. biasanya aku atasan udah di kongkona. Terus mereka menolak Muhammad. Itu disebut Hasadam min fusihim mimba dima tabayyana lahumul hak. Sakjane jadi tabayyana lahumul hak begitu nyata kebenaran itu. Tapi orang iman mergoh hasud.